orang-orang yang mendustakan ayatku dari allah ayatku itu akan terkena azab nih yamasul mul adab pendusta agama itu pasti kena adab Dimakan tiap sukun, adik dianggap patek atau melakukan apa ke patek? Pulau terang Pulau matur berkali-kali pulau kampanye ayatina Ayat ini dalam Quran itu adalah ayat yang paling minimalis, yang paling tatap mata. Jadi itu tidak memasukkan kardus, inilah atau Musa tidak memasukkan petani Nabi Musa, ada di bawah? pulau intilah pul bahri di Musa laut bisa menyibak karena dibukul oleh tongkatnya Nabi Musa ayat-ayat yang disebut Allah di Quran itu tidak memasukkan itu semua bahwa itu termasuk ayat itu iya tapi itu tidak dimasukkan, setiap Allah menghentikan di dinah karena bagi Allah yang dimaksud ayat, di pulau pulau balik matur, innafri khal wal arti waktu labilayi wandaha tak terusilah ayatil di kaum ini jahil karena Allah bukan lemahatul menusoiku kalah untuk fantasi ini di untuk khayal ini di menuso darani asofir atau misal, tongkat kompat kok di tebel no dari di ulon itu rame jizat keserak dasar daya hati ini jatuh biyo hebat itu kan mukalud daya maksudnya mukalud biyo angel digawi ya, ketemu kan ada yang ada yang ada dikauh, ada yang ada yang ada dikit, ada yang ada dikit, ada gawe ada dikit, ada yang ada dikit, ada yang ada dikit ada yang ada dipertunjukkan dengan sulap seperti yang ada Nabi Muhammad, jadi dikit mulai Nabi Muhammad diwanti-wanti oleh pengheran mat, ada yang ada niru-niru Musa dikauh mucizat yang mirip sulap karena urusan itu sekadar mau hal dianggap aneh atau dasar ukurannya dasar, ujung-ujungnya bergurung manusia Rai Sobha? Tidak ada orang tertentu kok jadi? Tidak ada manusia ya, Rai Sobha? Rai Sobha? Rai Sobha? Tidak bisa menciptakan air, tidak bisa menciptakan namit juga Turus. Sebab itu, wahyu yang di quran wahyu paling minimalis, tapi kudu sudah ditompok Justru yang seperti Nabi Musa itu malah akhirnya tetap dikomentari itu sihir Mulanya Allah menceritakan Ketika Nabi Musa tongkat ke si Allah, komentari ngomong ya, kalau si Kroni tazoh, heru, wah, indah si ya kasih keulim, nih ku jossib, nih nih ke rumah Noh Quran segel nak itu mulai A sampai Z, mulai A sampai ya, nih gak pernah bicara mujizat yang spektakuler, Allah lu mau sederhana. menunggu am kolabus sama watiwal ardo, belayu kinun. Amkuliku min wayrisain amhumul hal. Eh manusia mikir, apa kowe sing langit bumi? Apa kowe sing gawe langit? Nek nah, kita itu pangeran, kenapa lahirin lahir bumi? Berarti adik bumi. Berarti zaman isarung lahir orang ana pangeran. Berarti bumi wujud tanpa ana pangeran. Apa iso sing bumi? artinya Quran ini sederhana secara berpikir jarang tapi rasional amkolaqus sama mawati aku manusia hingga lahir buh terus diterusnya, amkoli kumil wawirisayin aku manusia hingga lahir tanpa selusuh tanpa pencipta artinya, Qur'an ini tidak giring manusia ada lah yang Musa Wong sing tak sayang, Mulane bisa tekan jadi ngulung ada lah Nabi Ibrahim, Wong sing tak sayang gini orang ngobong no. Alquran lu tidak pernah bicarakan ini, hanya cerita, secara parah cerita, pernah Musa di mujizatnya ini, benten dong, ini ki, ke ilmu kelas tinggi ini, benten antaranya cerita dari syariat, loh, saman musuh paham, oh no cerita seagung alquran dua kerama, bitte isauri meneng, itu cerita, cerita bisa fakta, tapi lo harus mesti dari syariat, dia harus salah paham salah paham ngeri ini. Pemaknaan maling. Pareh itu beda besar. Pareh itu sejarah. Sejarah ku fakta Jadi Nabi Ibrahim, Nabi sendiobong rapopo. Tapi tidak akan menjadi syariat ukuran Wong Parat Pangeran agobong rapopo Karena owneru kan agak Parat Pangeran. Ukuran Wong Parat itu nakut tongkat itu sudah diulok. Berarti kaya-kaya saya ini buat, buat tongkat, terus disulap. Ternyata di lentera-lentera agak hebat. Mergotong ulok. Tidak bisa itu jadi generalisasi begitu tidak bisa. Paham ini penting. Itu hanya tarikh. Pernah ada satu tarikh di mana tongkat Nabi Musa jadi di Di mana Nabi Ibrahim juga merata tegak. Nabi Isa songurip noong mati. Itu hanya sejarah. Fakta. Memang pernah terjadi. Kita harus iman bergopi ikhbaril Quran di wakil Quran. Tapi itu tidak pernah menjadi syariat bahwa kita menemukan Tuhan lewat itu. Kita tetap menemukan Tuhan lewat cara-cara sing ditentok Quran, lha iku nganggo rasional, nganggo akal. misalnya mikir, langit mbuh bumi sing gawe sapa? Misale sampean nganggo teori-teori, nganggo teori IPA ono Bibel macem-macem besar macem-macem. Lha nah, itu opo? ujung ujungnya kita menemukan tetap ono jeneng kau lima atau musabibul asbab sehingga langit Tuh yaitu itu gagah tarikh orisinil. Presiden Ali Sunnah yang terkenal ilmu kalam jenisnya Abu Musa al-As ah, Kalian Abu Hassan al matu itu beliau mengatakan bahwa awal wajiban alal insanu an-nazhar bahwa pertama kali manusia kewajiban manusia itu mencari Tuhan an-nazhar silah yaitu mencari apa? Tuhan ketika beliau ditanya Bagaimana mungkin orang awam sing lugu-lugu bisa menemukan Tuhan sementara berpikir ciri hati wong intelektual? Oleh Balenik, berpikir diri hati wong intelektual sementara wong alam lugu. Sementara untuk alam lugu, tentu itu konjung Tapi survei membuktikan wong alam itu nak masalah ini cerdas. Ini pun tadi cerita ketika wong geduli, wong geduli, dorong ini wong geduli, toh, semua ke koso, wong geduli. Ini di dapok Kowe kok orang pengiran, gue kok nyembah semiran, keroncong. Yeah, Jadi namun disitu, Al alga roto tadi dulu alal sehari, ini gue terkenal kenal ke sakit itu. Gue atari akdam dia dulu alal masir. Alga roto teko toran, gue tau tuh lekong, udah lebih jauh mana. kotoran roto itu tapi dia untung. Iku tadi dulu alal sehari, onot lekong, berarti onot nangis. Gue atari akdam dia ya, dulu alal masir. Onot tipa aja segala makan, ya tipa wong ini, berarti onot seimbang. Jadi, gampangannya, orang langit, orang tempat, orang bumi, orang tempat. Jujur, orang yang nyata itu titik. Orang akar, gitu lah. Bumi, kulon dengan dan dan saat wujud. Berarti orang yang wujud, masa orang pelindung orang tabinir. Arti ini dari Al-Mabbumul Salasari. Nazer begitu sudah cukup, itu berarti sudah cukup menemukan Tuhan. Lah, Quran menggiring manusia juga dengan metode itu kan mikir Am Amalatus samaati, wah, opo kuwe tinggal langit bumi, kok terus ngaku pangeran, tak kuwe sakti lah, tak gak kuwe lagi sebagai bumi, eh, wah naga kuwe berarti juga nyebat enggak, wah? Mulanya dari Imam Ghazali, An-nasu matsbulatun Allah yakinnya, An-nalihadal alam kullikum. Rasulullah berkata, "Manusia itu sudah terwatakkan, sudah terkarakterkan bahwa akan mengakui bahwa dalam proses alam ini ada pencipta. Ini kuis dilemparkan walau ini saat aku memanfaatkan sesama wajib alhamdulillah ya puluh Kalau kamu tanya manusia dengan hati paling dalamnya mengakui, nak langit bunyi manusia mencipta. Lah. Karena hal begini enggak butuh nabi dari Imam Ghazali." Menu itu harus ngerti, Na alam ono itu harus tinggal. Itulah butuh nabi. Kepercayaan nopo saya, faktor biar mau saya, tetap alam itu harus tinggal. Cikgu jarani saya, 50, 20, 30, 40, 50, 50, 50, cek 50, 50, 50, tetep 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, Islam itu 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, Islam Allah lah ayat yang dimaksudnya Quran itu begitu tidak ayat yang spektakuler tabular kados inggilaku atau mutanabo inggilaku atau mutanabo ayat. Jadi kalau baleni sampai nelayan apa Quran sebab itu ketika Allah melawan iblis Rawleh disembah istilah pangeran disederhana. UAE kok nganti dewa iblis ketika adam ibu lu, luwe toat neng iblis dibanding abu kisahnya ini buat pengirang adam iblis itu direputasi apa, kok nganti luwe buat idola no yes. iblis itu direputasi apa, kok nganti buat idola lu, no luwe buat no timbang aku jatuh pengirang pembaca surat isra no surat kafir maaz jatuhum khulq sama waati wal ardi wal khulq alquran khusus Ma aja orang orangnya seni enggak sunghum enggak setan tak bala nih. Orang tak secewek ini kolko sama wati enggak disobe wilangit langit ardi lan buh. Iblis setan tak beradib melok-melok melol langit Bahkan wala kolko anfusih mereka bahkan tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Artinya untuk untuk menemukan Allah untuk rokohan mudah sekali. Belajar belok uang, dari presiden Amerika, dari presiden Indonesia, suap boy. Agar belok belok monor terus biasa-biasa. Ya, itu manusia tinggal di presiden. Tapi orang tinggal di bumi, orang tinggal ke iriski aku, orang atur rambekan, aku, orang atur nafasku, orang atur kesejahteraan. Memang atas nama hukum modern, hukum adat, non ada presiden, non menteri, non rakyat. Tapi gue uang-buang, sing maaf terduhum wasi wal arti, walaupun walafon konob. Harus <tuk biran> jadi. saya nonton anak si irap jauh rabu jauh rabu bb jauh rabu kok semula dicek ya pangeran. Jangan menonton pangeran lebih baik saja. Dan mereka alasan dengan hukum modern mereka lebih baik. Malah potar kadir sekalau hukum modern. Dan ini penting kalau terangat. Biar tampan nggak pernah berpikir ayat Allah buat kita tinggal anen. Jadi ayat Allah yang disebut nih Quran selalu sesuatu yang mudah, mudah digapai ini kok langit hmm. delok manu, delok bite, ardi walau Mulanya, surat khabara awalam yaro humso, manu, apa sing, sing ya, soal no teori ilmu alam karena ada sistem ini, ada sistem apa? Enggak, ujung-ujungnya ujim tinggal perangkat-perangkatnya itu juga om. Oh. Paham dengan ini? Kita perlu terangkan temen ini. Merkob banyak ketersiksaan tauhid, gara-gara berpikir model mukjizat. Jadi mukjizat itu sesuatu yang harus kita lawan. Enggak mukjizat awalnya rawol. Ini kamu salah paham, benar ya rumana? Awalnya mukjizat sesuatu yang haram, enggak boleh. Jadi, ketika Nabi Muhammad ngajak orang mujizat, ini bensin apal kapal koran, bensin sabdar. Ketika awal-awal Nabi Muhammad ngajak orang mujizat, ya Allah, umat kula ini selalu nuntut supaya jadi kulon, jadi mujizat. Gue keimujizat berarti bermacam. Kalau Musa nanti tongkat ngalarnya ngidel, sulat, dulu nyebal-nyebalnya, jadi tersih, tersih, macam. Tapi jaga Allah seperti. WAMA MANA ANA ANNUR an SILABIL AYADIHILLA ANGKAS DHABABIHAL AWAN WA ATAINATAMU DANNA KOTAMU KESUROTAN PADULAMU BIA WAMA NUR SILU BIL AYADIHILLA TAHWI FAHUMER MAK, KUHI KUH RAUSAN YOLAK JALU AKAYA AKUHI PENGERAH ayat BETUL PROSES SEJARAH AKUHI BETUL PROSES SEJARAH AYAT TAK KOK ujung UJU MUJU LAK INLA ANGKAS DHABABIHAL apa sejarah membuktikan setiap ayat tak toh no, malah tetap didusta didustakan jadi mau dari ini bersedurungnya berseratan mana ketika Wong sing iman saya sama tidak beda Wong sing darah ini tak ditemukan ada di uloiku mujizat jawabannya Wong sing sedurungnya bersiman sing sedurungnya Rai iman tetap darah ini menikusih artinya posoma maha ilah angkat darah dia Terus Allah cerita, kaum Nabi Soleh. Ketika Nabi Soleh dakwah di situ, Soleh, aku itu Nabi kok rajue mujizat. Akhirnya Nabi Soleh berungus, supaya yang nabi mujizat. Jadi aku orang ontong metu kewatu. Tapi ujung-ujungnya jaran sih. Sihir melani waat, na tamud dan na potamud syiratan pada lamu dia. Yeah. Yeah. Soleh waat, tahu dia mujizat spektakuler. Wong ontong kok isometu kewatu. Ujung-ujungnya juga limi malam tane dijembelat di kafe, pesta. Pak korun nak ketawa atau an Amir Rob? Mulanya itu Allah mutus nawama nur silubil ayati ilah takwifa. Nak nganti Nabi kok masih ngetok nomu jiza? warning lampu merah hati on agak. Akhirnya orang mujizat berarti malah sinyal roaa agak. Bawa ngeri. Mereka untuk menemukan Allah itu juga butuh mujizat yang aneh-aneh, berat butuh. Kue cukup, loh, langit bumi, sehingga woi, sehingga woi, sehingga woi. Jauh kita sadar dari tidak ada, menjadi ada. Tentu ada kita tidak karena faktor sesuatu yang tidak ada. Wal Adam lah yang karena sesuatu yang tidak ada tentu tidak bisa mencipta. Berarti menurut soal alam, tapi Allah tentu Allah yang Allah yang wujud mergul sesuatu yang agam tidak ada, tentu tidak bisa menjadi faktor, sesuatu menjadi ah. Ada, barang rauh berarti rauh-rauh pengaruhi. Berarti wujudnya alam orang mungkin dipengaruhi barang rauh rauh Wujudnya alam tentu dipengaruhi barang sing rauh Ini itu Islam jenisnya Allah subhanahu wa nana. Artinya dengan pemikiran ini kita orang butuh rauh Mujizat aneh-aneh untuk membuktikan Allah rauh butuh Justru nak kue jaluk aneh-aneh itu alamati aja. Gua mah nur silu ayati illah. Walaupun orang juga terima. Ketika nabi juga mujizat terus akhirnya koran udah tunda. Oke, anak-anak percaya madupin ya, sungguh alami kue Terus koran tidur snow. Gua mah ke almarul yang laki, aroinah ke illah fitnah tali nas. Wasyah, cerotal malu nak tasiul. Kurang. Wawan hukoh wih pum, pamayat illah tuh biar Gue jadi tahu ngalami Mas, jadi gue cerita dah tak so, ada yang make up. Iya Nabi Muhammad itu terbang ke Mekkah, Ronin Petul Mas, Tito Petul Mas, Tito Cerah nih dia- dia itu Kang Merah tuh, Ito terbang ke situ loh tuh. Entah, sebenarnya Merah dua tiga tiga tiga tuh, itu ada ujiin kiri. Sosoknya bagian terbang- terbang. Cerah nih Pangeran, berak jauh tahu ngalah. Nih lewat tahu cerita aku, itu untuk mujizat. Jadi gue aku tahu, seorang ni.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 Ya, sambil balikin sejarah. Semua nabi itu lahir saking sam. Ya, sam itu daratan ini berbudi Palestina, Nabi Ibrahim di Palestina, awaladiya aku di Palestina. Jika sudah di mitos, wong itu naik dari nabi butuh tahu moro betul mat mau nabi Muhammad cerita, aku rara nolai bi kuroh biwahilah. Merkut diwarimi wahyu pengen. Belu tipe diai betapa-tapa korek. Pintunya gerbang di Ramad. Mapi jawab bener. Rupanya dia, dia dijawab benar. Semua detail tentang masjidil akson itu dijawab Nabi Muhammad ben. Wong kuras senyak saat itu. Geng apa nih ya Muhammad Nabi ben dan Nurato Rono Koro. Tapi bariku diperitom nemen ya, Tapi nata Aqtohnya Nabi rugi ya. <laughs> Akhirnya ya, ujung-ujungnya apa musijatiku yang ada dino iman. Ini dekoran ujung-ujungnya musijatiku yang ada dino iman. Ini disebut dengan Quran Wama Almaru Yalati. Aroina kai lafit natal inna. Terus Quran roh nom 9 wasa jarotal mala'u natal fil Qur'an. Lanwid sing di lakt Quran. Miniku in natal jarotas zakum to'amul atim kalmu muhliyah li fil butun kal holil. Dari Nabi Muhammad nak ceritakan Nabi Ailuhu nengrokolunowes zakum. Anu nih ridok <tuh> nak dipuang anu mari terus. Jadi mengkaper kaper Muhammad Malaihkan, jadi ngerokoh panas itu, pito ngatur panas itu buknya, betul ya Ayo, sing dimaksud tuh dia, dia ngomong rasional lah, abang rasional Malah ini juga banget, sampean aku muda malah tetap, terkenal di rumah Mustajab, dulu kiai gue itu, ngeklaim rumah Mustajab, ini dirajid duitnya, Mustajab malah teman-teman Ugalek tukon tok kalen ara nomor taplak tomboke dewe lha apa dikongkon wong liya Warake kemadalah dan dal buku ning mandirak Allah wong Aroina ta illa fitnatal dinati washa'charotal malun antana apa fil qur'an merko wong sing wis ora iman iku akan membaca sebabe ngene ku akal-akalan to barang sing muha